Bintik-bintik merah muka saya terus pengurus daerah nah saya kaget juga ibu ibu pertama kan iki aja yang kedua itu mata mata merah terus malah sakti mertua ngapain semua malah bikin mata matanya sapi terus saya trauma sama istri terus istri saya kok kabur saya kan gak tahu gimana caranya mau minta tolong ke saudara nggak tahu saya sekitar ya sama saja lingkungannya kayak gitu Terus itu belajar saya, jadi gitu, Pak Indra saya catat, catat, catat, catat, tuh, saya paling sedikit-sedikit sama rekam suaranya itu. Oke. Okay. Yang pendek-pendek. Terus itu malam puasa itu reaksi di rumah. mana marah-marah, terus saya bawa ke masjid, saya minta tau nggak ada yang bisa. Oh, kesurupankah? kah <laughs> mm -hmm. Punya oh. itu Pak, jinasa okay. sahab ada. waktu itu yeah. Waktu kayak itu kesurupan ya? Iya. Waktu duduknya pertama sama Reha kan itu ada reaksi. Mm apa itu kalau tak dibaca-baca doa rehapati di mana Kudus. nama apa indra namanya juga hmm. <ganti> itu ada reaksi muta-muta tapi waktu itu kenapa di diruknya pak itu nggak nu kan pernah lihat ini di YouTube kalau apa misalkan belum punya anak mungkin ada gangguan cinta oh karena kan. keluhan Kampungan ini juga sudah sudah coba sudah, <tuk> sudah check up saya kan tes sperma sudah sudah karena apa ya disuruh inseminasi hmm. sama dokter ujung karena Menikah, ini udah 8 tahun menikah ya, belum belum punya anak. Jadi waktu itu coba untuk rukyah, hmm. ternyata Ap bereaksi. Iya. Ada jenasahnya, Jinas Tapi setelah di malah fisik ada merah-merah di -merah ah. pinggir. Kan ditanya orang tuanya kan pak, terus kenapa ini, misalnya. Jual habis itu rukyah tok mana nih acuh acuh kebiasaan aku acuh beli nih, ini marah rukyah aku tangguh langsung nganu, kok kayak sakit sakit ngeliat hmm. sakit teralak rukyah. Tahu ada jenazah dari mana? Cai rukyah doh, saya berkomunikasi. Oh waktu dia kesurupan? Ke iya sama hmm. saya kan sudah banyak lah nganu bapak seneng saya rukyah sendiri, sehingga komunikasi, ya alhamdulillah sih ada yang nganu sudah komunikasi nitasap sihir terus di ya? terus ada ya udah sebentar gini jadi 8 dan mereka belum punya anak hmm. terus sering mimpi buruk sah hmm. sering mimpi buruknya itu sejak kapan sejak menikah apa sebelum menikah sebelum menikah sebelum menikah dulu, dulu sering itu udah mimpi diajak kayak gitu loh, sama orang sama laki-laki enggak tahu siapa aja hubungan intim hmm. ya, itu sejak umur berapa ingat enggak belum, sebelum juga, dok. kan ini oh, yes. reaksinya Kayaknya tuh semenjak kuliah, dok. kan dulu waktu kuliah kan Saya pernah, pacar, pernah pacaran, terus putus Tapi saya nggak terima loh dok, terus saya minta sama ibu kan pingat temen Itu emang kayak dukun ya dok Saya ritual. tuh apa, apa namanya, pernah di ritual-ritual gitu loh dok ah. Maaf, ini dibuka aja maskernya Maskernya Mimpi Buruk se sebelum menikah ya. Mm -hmm. uh, menjadi perias, ini perias pengantin. Oh, oh, perias pengantin. Nah itu sejak kapan? Kalau perias pengantin, pengantin baru 4 tahun, tapi kalau terjun ke dunia riasnya dari tahun 2013. Udah berapa tuh? 10 tahunan. Oh, oh, tahun, okay. Waktu itu apa sebagai asisten? Asisten mbak. Kalau itu masih asisten mbak. Kalau yang benar-benar oh, pegang pengantin baru 4 tahunan ini. Maaf, kalau, maaf uh. nih, maaf, maaf. Saya dulu punya pasien juga, ah. di Pontianak Dia perias pengantin, usianya waktu itu 28 tahun hmm. Berarti sekarang umurnya mungkin 34 30. Sama, saya nah, berarti 32. 32 Saya 32 34 Oke okay. hmm. Waktu itu umurnya 28 tahun Maaf nih, ya Dia cantik orangnya hmm. Dia perempuan, ya perempuan lah tentunya kan Cantik, orangnya cantik Tapi dia merasa terhalang dalam menikah. Nah, nah terus dia bilang gini, Mbak. Saya itu kerja Sabtu Minggu. Jumat Sabtu Minggu. Jumat Sabtu Minggu kan? Persiap menikah mungkin acaranya Minggu ya. Sabtu, Jumat itu udah mungkin persiapan hmm. apa segala kan? Jadi Jumat Sabtu Minggu kerja, Senin, Selasa, Rabu saya sakit katanya. pokok dia tiap abis ngerias. Dia sakit, katanya seperti itu Ya mungkin capek apa-apa kan Nah Cuman Dia bilang, dia selama Menjalani profesi ini Dia punya ritual Ritualnya itu Makan kembang kantil Setiap uh, Setiap malam Jumat Kalau nggak salah, saya lupa, pokoknya hari Kamisnya Dia selalu ritual itu Katanya um, saya baru tahu sih uh, eh enggak, enggak, enggak. Saya, saya kenal satu lagi uh, perias pengantin udah senior lebih senior dari dia, udah ibu-ibu itu sama ritualnya itu makan bunga kantil makan bunga kantil katanya ini walau alam ya, katanya ya supaya itu untuk Mas mendukung pekerjaan dia katanya ngangkling nih caranya orang juga ngangkling nih ada kalau pengantennya biar keluaran caranya. Kalau kata orang jawa mangling Untuk pengantennya ya, oh, biar auranya keluar tuh kayak wah mangling. Oh gitu. Oh gitu. Ada itu, ada ya tapi ya. Ya. yang makan bunga dia ya nah, uh, si ya. periasnya. Ya. Oh itu nanti efeknya ke ya, pengantennya. Ya, katanya gitu. Oke oh, gitu. Beda-beda kan. Ada mantra-mantranya juga dok Kementeran Nah itu, itu. Ya. nah itu makanya Tapi itu setelah saya kenal sama sunat itu udah nggak pernah puasa seni, apa puasa mutih kalau saya dulu dok Oh dulu tirakannya puasa oh, mutih muti, Sekarang nggak pernah, udah, udah tak lepaskan, kan kemarin mau diajarin ikut puasa lagi sama mantra-mantranya Saya nggak mau, nggak usah bu, nggak usah bu, aku yakin sama kemampuan, aku sendiri ya Mantranya Sampai itu mantra Jawa, itu. Jawa gitu? Oh mantra Jawa dok Masih hafal? Jangan lupa Udah lupa, tapi... Oh, waktu bedak-bedak, pas hmm, apa, pas pengantin... Kan, kan, kan, dikira, hmm, ininya baca ininya mantra... Baca baca mandat, kan, gitu. Oh, jadi biar dia tuh... Yeah, pas iya, nya cantik iya. gitu ya... Harus kayak... Kita bawa gitu... Oke, oke... Bunga kantil, setahu saya, bunga kantil tuh... Eh, ini, maksudnya gini, ini mirip sama dukun gitu... Hmm, hmm dia makan kantil tuh maksudnya itu buat makan jinnya, cuman melalui dia oh, gitu oh, dia oh, makan itu. Eh, dikasih makan tuh perewangannya itu, kodamnya. eh itu juga <coughs> ada pada ini gitu kan, saya waktu itu tuh heran <coughs> ada pada perias pengantin juga tapi mungkin gak semua ya, insya Allah gak lah itu kan dan beda-beda mungkin ya kalau paling ha? banyak itu yang puasa mutih satu minggu, terus nanti hari terakhirnya itu ngebleng, puasa ngebleng enggak makan, enggak minum enggak makan, enggak minum, enggak tidur sampai enggak tidur, sampai kan? he.. Nah, hmm. tapi belum pati geni belum, belum pati geni kemarin terus. itu yang terakhir sama, sampai sampai hmm. itu ya Kaya yang paling berat pati geni itu kan hmm, harus hmm. ngebleng, terus enggak hmm. boleh udah ada keluar, cahaya itu kan, nah, ya udah dulu sih sakti Se loh <laughs> mengikuti tradisi, saya bilangin jangan, ini enggak mau sama, saya sering bertengkar dulu kalau bahas masalah tradisi-tradisi itu -tradisi. <laughs> Enggak nglakoni boleh Oke. Ya udah, jadi intinya hari ini pengen bersihkan badannya, siapa tahu masih ada jenazah, siapa ya, tahu ada jin ya. yang apa perewangan mungkin yang masuk lewat tirakat itu kan yang sekarang menghalangi yang mungkin menjadi penghalang dari kehamilan gitu kan sama gangguan-gangguan lainnya ya. Gang ibadahnya ketego juga kayaknya nih ibadah, mm. ambil lima waktu, Mbak, tapi masih seingat waktu <laughs> bukan kalau uh, iya kalau sholatnya iya, tapi apa kekhusyuannya yeah. mungkin yeah. terganggu kan biasanya gitu tuh, ya yeah. yeah, enggak? sering lelang lewat, -lewat sekarang hmm. ya udah sekarang apa yang dirasakan depan. masnya biasa aja. biasa aja oke okay. siapkan kantongnya memang <hih> taruh di depan. <coughs> Good, no sendiri Oke okay, mari kita mulai Bismillah. Semoga Allah mudahkan prosesnya. Semoga Allah hilangkan gangguannya ya. Bismillah. billahi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama salaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Innaka hamidu majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama barikta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Innaka hamidu majid Allahumma rabban nas adhi bilba'asa wa wa antasyafi لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقامة اللهم رب الناس أذهب البعسة وشفيه وأن تشفيه لا شفاء إلا شفاء كشفاء لا يغادر سقامة اللهم رب الناس أذهب البعسة لا شفاء إلا شفاء لا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 Allahu Yashriq, Bismillahirrahmanirrahim al Apabila ada jin yang terikat perjanjian dengan leluhur, dengan kakek nenek, dengan orang tua Yang sekarang turun mengikuti, mendampingi, yang menghalangi punya anak, yang menghalangi kehidupan, menghalangi ibadah Hari ini dengan izin Allah kami memutuskan nikatan perjanjian dengan kalian kalau kamu ada di badan ini, silakan pergi, silakan keluar, pergi kembali ke tempat asal kamu, tidak usah lagi mengikuti mbak ini, tidak usah juga turun ke anak cucunya nanti. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Aduzubillahiminasyaitonirrojim wa anhu kana raja limin al insyaumudhu nabir raja jinni fazaduhum rahqa inna syaitan l-kum aduun fatahduhu aduwa inna ma yaduun hisbahu liyakun min ashabi sahir buraatun min Allah. Kamu siapa? Nganggu kamu. Saya ganggu kamu. Kamu siapa? perlu, enggak. Uh, perlu ngerti. Enggak perlu tahu ya. Kamu penjaganya kah? Sihir. Kamu dari dukun? Hmm? Apa yang kamu lakukan di badannya? Apa kerjamu? Apa yang kamu kerjakan di badannya? Kamu misahin dia sama suaminya. Itu kah yang bikin dia benci sama suaminya? Oh, wow. hmm, cuma kayak gitu. Okey, ayo kita batalkan sihirnya insyaallah. Wa taba'u ma tatalu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimunannas asihra wa ma ونزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول: "إنما نحن فتنة فلا تكفر"، فيتعلمون منهم ما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم ببارين به من أحد إلا بإذن الله. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ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 Ayo kita batalkan perjanjianmu dengan dukunmu insya Allah.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 Inna dina inda Allahi islam Inna dina inda Allahi islam Ashadu Allah Ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammadan Rasulullah Nama tuh, Pergi ke masjid tu di sebelah sana hotel Fasubahanan Apa yang dirasakan? Tadi kayak tangan kini-kini gitu? Itu bukan yang ilmu, kan? Sekitiga ini kakak. Tadi setengah sadar, kan? Ya, setengah sadar. Sekarang apa yang dirasakan? Ini berat, Oke, okay, masih ada yang kafir? Walahu masakana fil layli wal nahari Wah huwa sami'ul alim Walahu masakanafil wa sami'ul alim. Walahu Takut apa benci rasanya? Takut. Takut. <coughs> Mana jin leluhur? Silakan yang ada di badan ini. Walahu masakan fi al-laili wa al-nahari, wahyu al samiul alim Walahu masakan fi al-laili wa al-nahari, wahyu al samiul alim Amo, ikut sama Islam ya. Ayo kita batalkan berjanjinya. Baraa'tun min Allahi wa Rasulihi lilladheena ahadu min al-musyrikin. Baraa'tun min Allahi wa Rasulihi lilladheena ahadu min al-musyrikin. Baraa'tun min Allahi wa Rasulihi lilladheena ahadu لَّلَّذِينَ أَحَدُّوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَرَاءَةٌ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ Inna dina عند الله الإسلام. Inna dina عند الله الإسلام. Inna dina عند الله الإسلام. عند الله الإسلام. عند الله الإسلام. هذه يوم بما Hadihi jahannamu allatikuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun Hadihi jahannamu allatikuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun Ayo kita masuk Islam Kamu pernah dikasih darah? Ha? Pernah? Ayo kita batalkan Haramat عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والماء حلال لغير الله به. عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والماء حلال الله به. Haramat عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والماء حلال غير الله Ayuh beriman kepada Allah. tugas kamu itu beribadah kepada Allah. Yang menjaga dia itu Allah bukan kamu. Kamu jaga apa coba dia kena sihir bisa menjaga dia? Hmm? Tadi itu. Tidak bisa kan? Mati kamu tidak ada gunanya. Kau jaga. Hmm. <sizer> <tuk> Baratu min Allahi <tuk lift> <sBB> wa Rasulihi laladi naahatu min al-mushrikin. Baratu min <tuk> <tuk> Allahi wa Rasulihi laladi naahatu min al-mushrikin. Baratu min Allahi wa Rasulihi laladi naahatu min al-mushrikin. Dah bertawabat ya. Beriman kepada Allah. Ya. Ya ikuti saya. Ashhadu alla ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Dah, pergi ke masjid. Fasubh. Ashhadu alla ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah rasulullah. Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi Ashadu an la ilaha illallah Ash, Ashadu Baratu min allahi wa rasulihi Lalladina ahadu min al-musyrikin Baratu min allahi wa rasulihi Lalladina ahadu min al-musyrikin Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadin rasulullah Muhammadar <tuh> min Allah wa min al-mushrikin min, min al Allah <tuh> alhamdulillah Fas malakutu kulli wa Alhamdulillah Masih berat pundaknya okay. Apa yang dirasakan sekarang? Masih takut? Udah enggak takut. Tapi? Perut kepalanya masih bosok. Oke, okay, ayo kita cek. Sininya sakit enggak? Di perut bawah? Enggak. Coba kita cek dulu yang di rahim. Apakah ada? Wala huma sakan fil laili wan nahari wa huwas sami'ul alim. Wa nahari wa huwas sami'ul Walahu masakanafil laili wan nahari wa huwas sami'ul alim Walahu masakanafil laili wan nahari wa huwas sami'ul alim ada, ada rasa apa-apa Oke, okay, kita cek yang di kepala. Walahu masakanafil laili wan nahari wa huwas sami'ul alim Walahu masakan Mana yang di kepala Walahu Apa yang dirasakan? <coughs> Lian. Anda ada rasa mu' kesurupan? Tidak ada, tapi kepalanya masih terdekat. Oh, yaudah. Gini, coba. Usap kepalanya, dorong ke mulut. Ya, keluarkan saja. Fasubahana <Sing> alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un. Fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un. Fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Ya, keluar lewat mulut Keluar yang ada di kepala Fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Badannya rasa panas? Tidak ada panas Kita cek lagi, masih ada sihir atau tidak فَلَمَّا <hesitation> قَالَ kau مَا ala بِهِ ma إِنَّ اللَّهَ hisi haru inad la hasayu beteluhin ad la hasayu beteluhin ad la hasayu beteluhin ad la hasayu beteluhin ad la hasayu Inna Allaha sayyib tiluhi Inna Allaha sayyib Inna Allaha sayyib Inna Allaha sayyib Inna Allaha sayyib Inna Allaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqullahu al-hawqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun Tolong dorong belakang <tulang> biyadihi malakutu kulli wa ilaihi turja'un. biyadihi malakutu kulli wa Masih berat kepalanya? Udah endak. <coughs> Badannya udah ringan? kalau udah nggak bergetar tadi-tadi saya tuh kayak ada yang gandolin gitu ya mana yang paling besar energinya rasanya yang pertama I tadi yang hmm. gini-gini itu ya Coba rasakan lagi di badannya masih ada yang tidak nyaman tajalla tajalla tajalla Apa yang dirasakan? Panas panas. Perutnya panas. Perut di bawah kah? perut atas. bagian bawah di atas oh di lambung ya udah langsung gini aja dorong gini aja subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un subhanalladzi biyadihi malakutu kulli nah ketahuan kan kamu dia dukun enggak itu tadi yang pertama teman kamu oh beda Beda dukunnya kalau kamu tugasnya apa? Kamu dirahimnya, Kak. di rahimnya. biar kenapa, biar dia tidak bisa hamil. Ayo kita hancurkan sihirnya yang ada di rahimnya itu, insya Allah. وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُم حُسْنُهُم من اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حيثُ لَمْ Wazannu annahum maniatuhum husunuhum minallahi yahtasibu Wa fi qulubihim wa mu'minin Bagaimana sekarang? Nah kamu ikut sama masuk Islam ya Ashadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah nah pergi ke masjid tuh di sebelah sana tuh sasa dorong Pak dorong Pak dorong Alhamdulillah Alhamdulillah Kayak kunti gitu ya Dulu itu malah <coughs> pas tamu itu toh, mana tak nari-nari Iya -nari. itu tuh Karena trai lagi gimana Kak cucu kan nari dulu ya. Itu kaya sama suaranya <tuh. tuh>. Itu yang kita tuh Kayaknya tuh yang sini dipijat kan nah, sebelum saya kena belajar ilmu baru-baru ini kan sering ke para orang sana pijat sana pijat sini terus disuruh cari apa terus di kelas girajem berotenisanya sering pijat pijat tapi orang pijatnya tuh Cina terus dikasih kayak apa-apa itu banyak sih seng senging tadi tuh biar nggak baca terus yang di sisa ini aku tiga tiga syarat kan gulek hewan apa disuruh dikecek airnya tuh minum Ya Allah Dulu sebelum kenal Sebelum kenal sama itu, ya Iya iya Sekarang disuruh kayak gitu hmm. sudah gak hmm. mau Itu kata-kata orang ngakuin hmm. Dulu kata-kata orang jadi, Sana sana Gimana ya ya namanya belum punya kan Iya yeah. Tapi belum tahu caranya yang sesuai sama syariah kan Apa aja ditemukan hmm. Tapi setelah tahu itu gak benar jadi kayak iya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Kalau soal keluarga saya, saya takut itu Soalnya kan Kan itu, saya punya Pak Lek Pak Lek itu punya temen temennya tuh orang bentar dok Ibu saya kan Dulu pernah satu tahun enggak ada job masuk sama sekali lho Terus sama temen itu tadi tuh Kayak kerasukan Kerasukan sama, ba, mana? Mbah Dayang, cara jauhnya Mbah katanya itu, lo ibu, -ibu sekarang sombong hmm, kayak gitu. Terus dikasih apa kak penjaga itu Loh, Loh. biar apa rumah ini nggak dikasih, nggak disalahin orang lain lagi itu. Terus setelah itu kalau lah ya dok ada cemplak, ada cemas setelah itu. Jadi kan ibu tambah percaya sama lain-orang iya. itu. Nah itu itu kayaknya di luar ini ya. Yeah. Hmm, saya Loh, Loh, Jadi kalau kalau kita mau lakukan kayak tadi itu. Rasanya yang percuma hmm. Karena orangnya harus didakwakan dulu Kalau masih kayak gitu hmm. ya enggak bisa Perusahaan. Enggak usah aja gitu Kalau hmm. so, saya masih tahu tuh malah sama. berantem ma iya. Dahlah, Saya dulu udah ada temen itu hmm. Soalnya kan pemahamannya udah bikin Iya, gitulah kalau kita udah hijrah tuh Kita jadi tracing Kita kayaknya beda sendiri gitu kan Sama-sama sama, sama bapak tak, Kak, lagi kayaknya. Astagfirullah Soalnya musuh kita sama bapaknya Disebut wahabi, <laughs> enggak? Hmm, iya, selamat <s Sageman> datang Itu Kita tanya, ayah kalau Meninggal kamu enggak doain ya? Katanya, Kak, itu yang Halo, tahlil, tahlil. Yang seminggu Satu, itu ya. sih Marah, katanya gitu. Enggak doain orang tua, katanya Caranya enggak begitu, atau? Iya Kita kalau bilang ini Bu Bukan ajaran ini Ngelarang doakan orang mati Apalagi orang tua sendiri kan? Hmm. Kita doakan, cuman caranya bukan kayak gitu hmm. Bukan tahlilan, beruahan Itu tidak diajarkan Nabi Yang diajarkan Nabi bukan gitu caranya Kalau kita ngomong kayak gitu Wah Wahabi <laughs> Wahabi loh <gat gat> itu, itu masa dok pernah ngerasa Aral sesat eh? ya? Allah, ya udah minggu. Terima aja Emang kayak gitu kok Semua <gat> semua kita ngalamin kayak gitu Dari keluarga sendiri penentangannya? <gat> ya itu karena Uh, hidayah Allah cabut dari mereka hmm. Ya kita itu ah uh, uh, Kita doakan supaya Allah berikan Hidayah taufik kita nasihati Kita uh, tetap ini berbakti Kepada hmm. orang tua, kita tunjukkan Ini saya udah ngaji, saya semakin Sayang, semakin bakti dengan orang tua gitu. hmm. Cuma kadang Itu ya ya kan, kalau lihat Ada ini, dipilih ini, dipilih ini saya enggak, Kan ada rasa cemburu Ya yeah, pastilah, itu sih normal hmm. Ya itu udah pas punya punya kan puasa kemarin itu sama kayak gini, sama si kayak gini. Masa saya pulang emosi, terus emang mati tahu kamu. Iya, repot dah karena gini, Mbak. Jin tuh, jin tuh dia kan suka masuk ke badan. Sama kayak gini, kalau ada penjahat lewat komplek perumahan, kan pada tutup pintu nih pas dilihat ada pintu terbuka Ah, pintu kebuka nih, masuk. Ah, dia tuh emang suka kayak gitu. Jadi kalau misalnya jin di kuburan, jin di tempat makan pesugihan, kok dia ngeliat badan kita kebuka, eh orang ini ada celahnya nih. Masuk ah gitu, masuk masuk ngikut sampai ke rumah. Pulang ke rumah kita ngapa ya? Tadi saya pulang makan di situ, bawanya emosi, balak berat. Nah, itu karena ngikut. Nah, pulang dari pasar misalnya itu jin pasar ngikut gitu. Nah, masuk saya, setelah ini tutup celah itu. Caranya dengan banyak berzikir. Banyak berzikir tuh Ya, zikir pagi petang, itu pasti kan untuk perlindungan kan, kita udah kalo, tahulah Kalau zikir paginya susah sih kok kalau... Ya, ayo berusaha Kalau pas itu loh dok, susahnya kalau rias, rias kan berangkatnya sebelum subuh mm Hmm Kita kejar waktu, kalau udah pagi kemantan kan susah Oh hmm, Jadi sulat-sulat subuh terus lanjut kerja lagi nah. ya. Gini, se sesibuk-sibuknya Paling tidak empat ini jangan tinggal Ayat kursi, mm -hmm. satu kali apalagi apalahkanas tiga kali lagi. Itu sih sambil jalan kan bisa. Oh, iya. Itu kalau Kalau tidak sempat benar mm. Yang penting empat ini jangan. Mm. Ini sangat Ini kok, sangat fundamental Empat ini. Sama, sambil kerja baca tidak apa-apa ya dok? Tidak apa, apa Tapi harus fokus kan sebentar aja itu. Mm. Allah Allah, Allah, Allah. Nah, niat, apa? niat kan fokus sebentar aja. Sebentar kok itu, beres. Nah, yang kedua mm. Zikir yang bisa diperbanyak itu se utama-utama zikir adalah membaca Al-Qur'an. Nah, itu perbanyaklah baca al Qur'an. Supaya uh, kita terhitung sebagai orang yang banyak berzikir dan dengan itu Allah tutup celahnya. Jadi supaya jin tuh enggak mudah masuk ke badan kita. Kalau amalan yang spesifik untuk itu, zikir ini la wahdahu la syarikalah mulku wa hamdu wa huwa qadir itu dibaca 100 kali pagi, dibaca 100 kali sore. Itu kalau orang nanya ke Dr. Indra Biar saya tidak mudah kerasukan lagi Apa amalannya nah, itu Zikir yang itu Baca setiap hari Nanti itu ketutup celahnya itu Habis itu tidak mudah masuk lagi Itu ya Oke okay, cukup untuk sesi ini ya Sudah habis waktunya Alhamdulillah Sudah